adik Yang terkasih, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini, Kakak mau nemenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Ezra 7 ayat yang ke-21 hingga yang ke-26. Sebelumnya yuk kita berdoa. Allah Bapak kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Bapak kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari renungan pada hari ini ya Bapak, kiranya kau menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Ezra 7 ayat yang kedua 21 Hingga yang ke-26 yang berbunyi demikian Kemudian aku Raja Arta Sasta Telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara Di daerah seberang sungai Efrat begini segala yang, di, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra Ahli Taurat Allah Semesta Langit Haruslah dilaksanakan dengan seksama Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta gandum sampai jumlah 100 ekor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintah raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami memberitahu kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di Bait Allah dan para hamba Allah yang dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau hai Ezra, angkata pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di dalam sebang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allah dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kawajar. Setiap orang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum Raja Harus dihukum dengan seksama Baik dengan hukuman mati Maupun dengan pembuangan Dengan hukuman denda atau hukuman penjara Nah adik-adik judul bacaan pada hari ini Adalah tindakan merupakan cermin ketaatan Sobat teruna Firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika Ezra dan rombongannya kembali ke Yerusalem, mereka tidak pulang begitu saja. Mereka pulang dengan membawa surat dari raja Artasasta yang isinya tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk menunjang kegiatan peribadahan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dilakukan. Mereka harus melakukan sesuai dengan yang tertulis dalam surat tersebut. Tindakan yang mereka lakukan mendukung keperluan peribadahan merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Sobat teruna, firman Tuhan hari ini juga menyampaikan kepada kita bahwa Ezra diminta untuk memilih orang-orang yang dapat dijadikan sebagai Hakim. Tujuannya agar mereka dapat menuntun bangsa Israel sesuai dengan Taurat Tuhan. Para imam yang dipilih juga harus mengerti Taurat dan mempunyai hikmat Tuhan pada dirinya. Para hakim yang ditunjuk oleh Ezra ini juga bertugas untuk mengajar bangsa Israel supaya mereka mengerti tentang Taurat Tuhan. Ditegaskan juga dalam surat itu bahwa siapapun yang tidak menati perintah Tuhan dan Raja, maka orang tersebut harus dihukum. Tingkat hukumannya diberikan kepada para pelanggan yang beragam, mulai dari membayar denda sampai dihukum mati. Hukuman yang diberikan ditentukan para hakim yang ditunjuk oleh Ezra. Nah, sobat teruna bacaan Alkitab hari ini mengajarkan bahwa tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari termasuk melakukan peribadahan merupakan bentuk ketaatan Tuhan. loh Kita kepada Tuhan, ketaatan yang dimaksud di sini ya adalah dilakukan bukan karena ketakutan, akan mendapatkan hukuman jika tidak taat. Sebaliknya, Ketaatan yang dimaksud adalah yang didasari oleh sikap kita dalam menghargai dan menghormati Tuhan, serta para wakilnya di dunia ini. Jadi, segala sesuatu kita lakukan dengan kerelaan dan sukacita. Demikian renungan kita pada hari ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini, sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami, dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan Padamu hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, kira yang kau menyertai kami dalam kegiatan studi maupun kerja pada hari ini ya Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.